Ya lana pacrokerkod, nu itulah. Jadi istilahnya, awanya ngarana teh. Pak aing aing, berkesenian oke bisa pak aing aing. Jadi didinya baiknya jelma-jelmana oke, bisa memulihkan dirinya sorangan itu. Jadi sedangkan memulihkan negeri makan besar. Jadi pulihkan bela diri sorangan. Jadi ayana dina kesadaran, entah.